I feel nauseous believe me never had a lot of come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left Stop till I wear the crown Ju yeah. Look go I'm just telling you to fight for your dreams but it's not what it seems man it's hard to be seen. When everybody wants to be king Yeah they all wanna ring Yeah we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go please? I swear to God they all let me down I always fight just to wear me. the crown I'm f***ed off at these fucking clowns Hoover all taught they deserve it now? It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funding. Play the game, maybe it's the chemistry. It's time to break up. ganti kostum ini soalnya, eh kita satu legend terus selalu dapat dapat apa job selalu terus selalu bareng terus deket terus betah sekarang udah nyampe di taipei apa dulu pesen di sini. Dulu pesen nih. Ini bukan sih? <laughs> <laughs> kalau dulu sih mau ke yuk waktu beli di mana sih? Rasan yang di itu deh di di, di di aula tuh, di aula di bawah <laughs> oh, apa, kamu mau ucap itu kan aula. Apa kopi cap itu duluan? Tapi dulu. Gua kata. Udah datang lagi, guys. Setelah sekian lama, ya udah jatuh dulu. Sekian lama baru ke Taipei lagi nih. Rame, soalnya kita dari pagi, eh dari pagi ikutan lomba dulu. Makanya ini baru nyampe Taipei, rame. <laughs> Tapi udah mulai boleh ini ya, udah mulai boleh duduk, duduk-duduk. Eh ganti di sana, kenapa kita muter-muter? <laughs> apa? Apa itu? Apa sih itu? Tulisannya apa sih? Berarti kamu mungkin mungkin kena pelanggaran kali yuk Kamu juga <laughs> nggak bisa serius ya Allah berapa lama ada nggak ya aku kayaknya ada deh setahun baru ke sini lagi yes. ya semenjak <laughs> semenjak pindah kecilung aku baru ke sini lagi ya tapi kan dulu kan nggak boleh duduk di itu Assalamualaikum. Halo guys, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita mengikuti acara demi acara, sekarang kita udah berada di Taipei Main Station. Eh, aku tongsisnya di di, di mana tadi? Betul. Ya. Kamu mau pakai tongsis, Teh? ada sih. Eh, banyak. Ayo beli tiket dulu. Eh. Ayo. Uh. banget kan. <laughs> Di <gulitan> sini nih, apa ya? <laughs> aduh ala-ala dari belakang? Kalau setelah melingkupin, banget. Kalau sampai ini ya, gede banget. Lima tahun, guys, lima tahun. Eh, kok ada putih-putihnya, ganti dong maskernya. Aku juga ini baru ganggu <laughs> Laps Laps krimah, gak asik banget Siapa yang mau ini? Kalian tadi temanya merah putih, kenapa eh, jadi minta ya, pada ganti? Saan dikit kan? So Ala-ala, erotnya eh, okay, di atas <laughs> Kalian temes Kok sih, ini kok baik, bakal bisa pengen alami Halo Ayo kita Ayo kita sekarang siapa yang bayarin Setelah sekian lamanya Dan sekarang aku udah ada di Taipei lagi guys kalau Kira-kira ya semenjak kakek aku udah Meninggal dan aku pindah ke Cilung Sekarang aku baru meninjakan kaki lagi Di Aula Taipei Main Station Ini kurang lebih Ada satu tahunan ya Bayangin, kalau dulu kan hampir setiap bulan Malah udah setiap bulan sih Karena tiap hari kita boleh keluar dua jam atau tiga jam jadi nggak harus ngambil liburan nah dari dulu kan aku sering banget bikin konten tapi semenjak aku meninggal dan sekarang pindah ke Cilung akhirnya aku jarang banget bikin konten nah ini aku baru datang lagi ke Taipei udah hampir satu tahun sih dan aku bersama mereka bagus-bagus Setengah 7 ya. Jadi sekarang kita mau muter-muter dulu. di depan atau eh enak ke warung-warung aja sana yuk sambil minum itu es teh tadi kita turun taksi itu nyembrak jam Itu di sana, san. Di sana. Masih ada di Taipei Main Station Sudah keliling dari pagi Sampai sekarang Dan ini si Susan si Susannya Udah siap-siap ya Dia udah borong oleh-oleh Banyak banget guys Nggak tahu itu oleh-oleh apa Banyak banget pokoknya Thank you Kita hari ini udah happy-happy Udah happy banget ya Udah happy banget semuanya Ya, semoga bulan-bulan kemudian kita bisa liburan bertiga lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Sikidiana 02 Ini channel baru saya ya Sekarang Suasana di Kodigit Halo assalamualaikum Selamat malam guys Semuanya Hari ini saya hari ini ada hari ini ada Halo, selamat malam semuanya. Hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 11. Tanggal 11. Ini channel baru saya ya. Jangan lupa follow dan subscribe juga. Uh... <laughs>